Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuka dan mengakses Reddit tanpa menggunakan VPN ya atau mungkin virtual private network kalau kalian uh, pengen panjang ya atau Uh, VPN ini semacam hotspot shield atau mungkin Anonymous atau mungkin hola VPN kalau di Android dia pokoknya kayak gitu untuk ngebuka website yang diblokir lah ya Nah jadi sebenarnya untuk cara membuka reddit yang diblokir kalau menggunakan VPN gampang banget gitu ya kalian bisa coba untuk buka redditnya dulu gitu kan pastiin dulu gitu ya, untuk redditnya diblokir atau enggak dan kalau redditnya ini muter-muternya lama banget dan nanti akan ada tulisan situs ini tidak dapat dijangkau bati bisa menggunakan cara ini kalau kalian tahu juga kayak website-website yang uh, termasuk internet positif itu nggak bisa pakai cara ini gitu jadi ini khusus mungkin khusus untuk kredit ya dan setelah ditungguin ya pastilah pastilah bakal nggak bisa dibuka ya pasti hasilnya bakal kayak gini dan kalian cukup ke control panel gitu ya kalian cukup ke control panel dan kalian cukup klik yang network and internet kalian bisa klik yang network and sharing center dan kalian cukup klik WiFi mana yang kalian pakai kalau kalian pakai WiFi kalau kalian pakai LAN ya kalian cukup klik aja gitu kabelannya gitu di, ya pokoknya nanti kan ada muncul nih akses type-nya internet dan connection-nya nanti di sini akan ada tulisan LAN atau apa kalian klik aja kayak gitu dan kalian cukup klik properties gitu ya dan kalian cukup cari yang namanya internet protocol version 4 kalian cukup double klik aja dan kalian cukup ganti untuk DNS-nya ke 8 888 4, 4, 4, ya. 4 dan 4 dan setelah itu kalian bisa klik Oke OK, dan setelah itu kalian bisa klik Oke OK, dan kalau kalian misalnya mau close atau mungkin mau exit terkakak gitu ya dan di sini seharusnya sudah bisa gitu untuk membuka redditnya gitu dan udah gitu di sini saya nggak pakai vpn dan lancar-lancar aja untuk uh, lihat meme gitu kan lihat sesuatu sesuatu yang lucu gitu dan, atau mungkin uh, mau cari hal-hal baru gitu ya atau ya Ya komunitasnya bisa dibilang gede gitu ya untuk kredit. Saya juga jujur kurang ngerti kenapa kredit sampai diblokir gitu Kalau mungkin ada yang bilang katanya dari salah satu sub kreditnya itu katanya ada yang uh, porno gitu ya Tapi masalahnya gini, kalau lu cari di Google gitu ya Misalnya lu cari apa ya misalnya uh, yang porno-porno itu ada di Google gitu Apakah Googlenya diblokir? Enggak gitu karena Ya Google isinya bukan itu, gitu, bukan bukan itu semua isinya. Ya mungkin kalau website kayak internet positif bisa aja gitu, kayak gitu. Dan sama kredit juga kayak gitu, isinya tuh nggak gitu semua. Misalnya ini gitu kan, misalnya ada Monster Hunter World, ada PS4, ada uh, H3 gitu. Pokoknya kredit itu banyak banget gitu. Bahkan kalian bisa belajar hal-hal baru gitu ya di kredit Dan entah kenapa, padahal bermanfaat banget gitu untuk... Untuk kredit ini, gitu, dan ya udahlah. Terserah lah, saya udah gak ngerti lagi. Cuman, ya udahlah. Terserah karena kalian bisa membuka dengan DNS diganti, gitu ya. ke delapan, delapan, gitu. Nah, tapi ada beberapa kasus yang... Mungkin ya, mungkin providernya ini nggak bisa kalian ganti ke 88 tadi gitu Pokoknya ke DNS yang tadi saya bilang itu nggak bisa diganti Dan kalau nggak bisa diganti itu nanti akan ada lambang tanda seru gitu ya di wifi-nya Dan iya berarti mungkin nggak bisa gitu Dan nanti bakal limited, kalian nggak bisa buka akses untuk internet lainnya Dan ngomong-ngomong di sini saya menggunakan provider kayaknya sejuta umat gitu ya di Indonesia adalah Indihome Dan karena Indihome masuk ke rumah saya gitu ya Masuk ke gang perumahan saya, bukan perumahan sih ya gang gang rumah saya lah pokoknya kayak gitu dan kayaknya sih untuk IndiHome di Pulau Jawa kayaknya bakal uh, mudah gitu untuk diakses bahkan di rumah saya pun cuma ada IndiHome untuk Bisnet nggak ada MyRepublic nggak ada XL nggak ada pokoknya semua nggak ada cuma ada IndiHome doang dan bisa dibilang rumah saya masuk ke gang banget gitu ya kayak ke pelosok gitu tapi ya masih ada IndiHome gitu kayaknya untuk Perumahan di Pulau Jawa atau mungkin yang ada rumahnya di Pulau Jawa Kayaknya Indihome udah pasti masuk sih ya kayaknya Tapi ya kalian harus uh, menghadapi konsekuensinya Ya kalian tahu sendiri lah kayak gimana Dan ya intinya di kredit sih kayak gini doang Kayak bisa muter video tanpa harus buffering karena Kalian nungguin dari VPn nya gitu ya misalnya contohnya kayak gini gitu untuk video-video dan ya ada beberapa hal-hal yang kayak art dan ya pokoknya kalian bisa masuk ke subreddit dan ini kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya kalian udah bisa buka reddit tanpa harus nunggu buffering kalau mungkin kalian mau lihat video-video kayak gini dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya dan thanks for watching bye-bye.